Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan penghasilan rezeki dari internet oke langsung saja sebelum kita mulai kita intro dulu Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton! Oke teman-teman, langsung saja kita bahas, uh, di tahun 2023 ini, uh, semakin berubah perubahan zaman, yang dari konvensional menjadi online. Uh, di sini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari internet. Number one yang pertama adalah bergabung di program afiliasi sosial media. Salah satunya yang sedang marak sekarang ini adalah menjadi afiliasi di sosial media TikTok. Uh, namanya TikTok Shop. Di situ teman-teman bisa menjual berbagai produk tanpa harus memiliki produk. Atau teman-teman mempunyai produk apapun bisa di-upload di situ dan bisa dijualan di TikTok. Selain TikTok ini sebagai jualan, teman-teman juga bisa mendapatkan gift-gift yang sangat bernilai di TikTok itu yang bisa ditukarkan sampai 2 juta yang lagi viral ini mandi-mandi uh, itu. Itu mendapatkan 2 juta satu hari katanya. Nah, sangat luar biasa. <laughs> Kemudian, uh, tapi tidak menyarankan untuk mandi-mandi gitu ya, karena sedang viral sekarang, uh, dimohon untuk tidak terpengaruh. Damn! Tapi boleh dengan cara yang lain. Oke, okay, yang pertama itu tadi, bergabung di program afiliasi sosial media. Number 2 untuk yang kedua cara mendapatkan uang dari internet 500 ribu sehari dengan menjadi konten kreator wah ini kita dapat dari uh, sumber di internet ya teman-teman ya jadi uh, cara mendapatkan uang dari internet ini adalah salah satunya membuat menjadi konten kreator jadi untuk konten kreator ini seperti youtube atau yang lain Uh, bisa dibilang mudah Juga bisa dibilang sulit uh, Nanti akan kita bahas Atau silakan klik di link di atas akan, Agar kalian tahu Hasil dari Youtube Indonesia Kamera Silakan klik di link di atas Oke okay, lanjut Number three. Uh, Untuk yang ketiga adalah Cara mendapatkan uang dari internet Adalah melalui Toko jual beli online Contohnya Shopee, contohnya Tokopedia, Lazada, Bukalapak, di situ teman-teman bisa upload produk yang kalian miliki, kemudian kalian jual di marketplace tersebut. Number 4, kemudian yang keempat adalah cara mendapatkan uang dari internet, yaitu bergabung di platform jual beli foto. Nah ini. Sangat luar biasa, ini nanti akan kita ajari bagaimana cara mendapatkan uh, uang dari platform jual beli foto. Hanya dengan foto, walaupun itu pakai HP pun bisa dijual. Number 5. Oke, okay. yang kelima, langkah menghasilkan uang dari internet dengan menjadi seorang blogger. Seorang blogger itu adalah seorang penulis. Jadi teman-teman bisa menjadi penulis artikel di blogger itu Kemudian blogernya itu nanti akan memiliki iklan Dan iklan itu akan membayar kalian dalam menulis artikel itu Number six. Kemudian yang ke enam adalah Dari APK dengan bermain aplikasi penghasil uang Dan ini sudah banyak yang kita ketahui Memang semua aplikasi sekarang membuat Uh, afiliasi atau mempromosikan produknya yaitu aplikasi itu dengan memberikan hadiah yaitu berupa uang yang akan ditransfer ke dana atau yang lainnya Number seven. untuk yang ketujuh tips menghasilkan dari internet yaitu dengan bergabung di program mengajar online jadi teman-teman uh, sekarang banyak aplikasi yaitu ruang guru atau aplikasi pendidikan yang ada di internet itu eh, kalian bisa menghasilkan uang dari situ dengan mengajar online Enggak harus eh, di aplikasi juga sih sekarang banyak workshop-workshop eh, yang online juga dan itu pun menghasilkan dari online juga karena kita berbicara di aplikasi Zoom dan didengarkan oleh banyak orang, contohnya ada personal branding, ada tunda semua ada pak, banyak deh yang membuat pelatihan-pelatihan di uh, online. Number eight. Kemudian yang kedelapan adalah jual beli web atau situs atau blog. Jadi uh, di internet juga itu ada sebuah situs, atau blog itu adalah rumah bagi seorang yang biasanya di internet nah, jadi kalau kita punya toko sendiri punya rumah sendiri yaitu website semakin kita kepingin website yang bagus maka semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk membuat website itu jadi teman-teman bisa mendapatkan uang dari internet yaitu dengan jasa pembuatan website atau maintenance website Oke, okay, number nine. Kemudian, ada yang kesembilan adalah jasa desain grafis. Jadi, di dunia internet ini sangat membutuhkan sekali jasa di dunia desain grafis. Kenapa? Karena sebuah rumah itu pasti membutuhkan interior. Nah, ahli interiornya di dunia nyata ini adalah Pak Tukang atau ya Tukang Interior. Kalau... Di dunia maya, pak tukangnya itu adalah desain grafis. Jadi teman-teman desain grafis sangat berpeluang di tahun 2023 ini. Number 10. Sebagai bonus, uh, yang terakhir adalah jasa freelancer. Jadi di dunia online sekarang, 2023 khususnya sekarang ini banyak penyedia jasa freelancer yang ada di website-website. Contohnya ada di Viver, ada di freelancer, ada juga di indonesia kamera Silakan daftar untuk di indonesia kamera bisa klik link di bawah ini atau lihat link di deskripsi ini uh, untuk daftar freelance karena banyak sekali yang membutuhkan jasa jasa freelance anda yaitu videographer editor video editor foto desain promo Desain grafis dan lain sebagainya Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini Jika bermanfaat silahkan Terus ikuti channel kita Di video berikutnya kita akan menjelaskan Bagaimana cara untuk mendapatkannya Lebih jelas Oke Sampai jumpa untuk sahabat indonesia kamera Salam sahabat indonesia kamera Salam saudara